Welcome back to my channel. Uh, buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Aku Tresna di channelku ini sering ngomongin tentang positivity, manifestation, dream life, dream job, um, law of polarity, feminine, masculine energy, dan masih banyak hal lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang teknik yang lagi viral di TikTok bernama love letter untuk membuat seseorang hubungin kita, ngajak balikan, ngajak jalan, obses sama kita dengan cara ini. Oke. Okay. Oke okay, gimana? Let's get started. Oh ya yeah, by the way, buat teman-teman yang belum ikutan seminar online kelas Law of Attraction, manifest dream life dream job dan overcome your anxiety uh, bersama aku dan teman-teman lainnya, please bisa daftar sekarang karena udah mau aku tutup weekend ini. Linknya ada di bawah, tinggal diklik dan kamu isi data-data di sana. Oke, okay? nah gimana cara nih love letter? Sumpah, ini udah banyak banget yang request. Setiap harinya, aku ditagih di TikTok, di Instagram, DM, Instagram, komen. Kak, mana video tutorialnya? Aku udah gak sabar nih gitu kan? Tenang, tenang, tenang. Relax, tarik nafas. Buang, tarik nafas. Buang, perfect. Oke. Okay? relax <laughs> ah, akhirnya aku bikin juga nih maaf ya guys dari kemarin aku belum sempat bikin video di YouTube karena memang lagi hektik banget di Dubai nah nggak usah banyak cincong kita langsung aja gimana nih love letter jadi kamu siapin pulpen sama kertas oke selembar begini terus kamu tulis kamu sebagai perspektif si orang spesifik yang lagi kamu mau manifest siapa oke okay. ini lebih ke percintaan ya uh, bukan untuk HRD bukan untuk um, kayak klien gitu enggak ini lebih ke percintaan nah kamu tulis nih tentang diri kamu di mata dia ngerti nggak maksud aku jadi kamu tulis surat cinta untuk diri kamu sendiri dari perspektifnya si orang itu seperti apa kamu di mata dia kamu tulis ini namanya law of assumption atau kamu mentransfer energetik energetic um, pikiran Berada di dia, oke okay? uh, Contoh ya, kayak love letter to Tresnani. Nani hmm. Dari siapa? Kamu tulis namanya uh, Abis itu kamu bilang kayak, hey Tres, ini aku gitu kan Kamu tulis betapa dia kagum sama kamu Betapa dia kayak kangen banget sama kamu Pengen ketemu, pengen hubungin kamu Kayak I love your eyes, I love your smell, I love your blablabla bla bla, terserah kamu, aku bener-bener gak bisa berhenti mikirin kamu dari sejak kita pertama ketemu kemanapun aku pergi, aku selalu mikirin kamu, aku kangen banget sama kamu kamu satu-satunya yang ada di pikiranku saat ini kayak, I know so many men are chasing you, it's so hard to meet you um, by the way, I feel regret that I didn't text you last weekend um, you always on my mind, this is crazy, what did you do to me? did you manifest me? I'm obsessed with you please I really want to see you often jadi kamu tulis, ini maaf ya aku tulisnya pakai bahasa Inggris tapi kamu bebas mau pakai bahasa apapun bahasa Indonesia kek, bahasa Inggris, bahasa Sunda, Jawa, Padang <tosuruh> terserah apapun yang kamu nyaman gitu ya uh, terus kayak uh, pokoknya kamu tulis akan akan kamu tuh dia dan lihat apa yang akan terjadi <tosuruh> kamu bisa Nonton sendiri videoku di Instagram Di TikTok komentar-komentarnya orang pada bilang gila ini berhasil Kamu baca sendiri deh Kamu baca sendiri ini powerful Ini salah satu dari teknik manifest membuat orang hubungin kita Karena selama ini kita uh, pakainya yang afirmasi, diucap Atau kita pikirin sebelum tidur kan Ini coba aja iseng-iseng berhadiah Just for fun Oke okay? buat iseng-iseng ngetes apakah berhasil atau enggak Dengan syarat nggak usah ditunggu seperti biasa, let go to the sky Kamu lakukan aktivitas biasa Oke, okay, and let's see what happen Hmm, ini juga udah berhasil di aku um, So, ya, yeah, you can try it Jadi kita akan mengaktifkan kayak um, Bagaimana dia berpikir transfernya ini Dan kamu mengubahnya gitu loh Law of Assumption Nah, abis kamu nulis kayak gini, dilipat Oke, okay, dilipat dimasukin ke bawah bantal Kamu bawa tidur dalam satu malam aja abis itu terserah ini mau kamu buang kek tapi kalau aku aku simpen nah kemarin ada yang nanya nih kak kalau misalnya cowok atau ceweknya lebih dari satu gimana misalnya ada tiga ya udah kamu bikin dua atau tiga dengan kalimat yang beda terserah kamu nah ketika kamu melakukan ini aku mau kamu benar-benar percaya 100% kalau kamu adalah dia melihat dirimu sendiri Itu seperti apa aku mau kamu benar-benar percaya dan tidak ada keraguan buat kalian yang belum follow instagram dan tiktok cus langsung follow Tresnani dan buat kalian yang udah berhasil manifest seseorang hubungin kamu, telepon, ngechat ngajakin jalan atau obses sama kamu please komen di bawah biar teman-teman yang lain juga terinspirasi kalau ini real bener-bener guys sih gampang banget dan kamu harus coba oke sampai jumpa di kelas online seminar buat yang belum ikutan ayo deh kita bakal bahas banyak banget tanya jawab juga, oke okay. cara manifest yang berhasil bakal ada, hmm, tanya jawab juga sharing, testimoni, dan kamu bakal ada di satu grup yang frekuensinya sama dengan kamu, jadi gak akan ada yang ngejudge, oke, okay, see you in my next video thank you for watching, bye bye